Assalamualaikum. Halo semuanya, balik lagi di channel Opa. Dan gimana nih kabarnya teman-teman? Pastinya baik-baik aja dong. Oh ya yeah, gimana nih? Udah pada nonton filmnya Yuna belum yang di bioskop? Pastinya udah dong ya. Dan kali ini Opa mau sharing tentang variety show baru dan beda yang bernama The Zone Survival Mission. Variety show ini mengusung dua artis ternama Korea yang biasanya bikin kacau dunia variety show, yaitu Suk dan Lee Kwang Soo, serta ada anggota SNSD yaitu Kwon Yuri. Nah, variety show ini punya tema yang berbeda dari variety show lainnya, yaitu di mana para membernya hanya diminta untuk bertahan selama 4 jam saja di dunia virtual yang tentunya sudah disiapkan pada tiap episodenya. Setiap awal episode mereka akan dikumpulkan dalam sebuah pavilion yang dipandu oleh sebuah AI atau artificial intelligence ya atau kecerdasan buatan yang sebenarnya pengisi suaranya itu adalah Yuhiol atau CEO dari agensinya Yujeso. Nah, ini kocak nih. Nah, di sana mereka akan dijelaskan tentang tema survival yang akan dilakukan. Dan perlu teman-teman tahu juga bahwa di tiap episodenya itu memiliki tema yang berbeda-beda. Dan tentunya dikemas dengan sangat baik oleh tim produksi dari PD Joe Hyojin. Nah, PD satu ini sebelumnya telah berkolaborasi dengan YuJesuk dalam beberapa program yang sangat hits. Seperti Running Man, Infinite Challenge, Family Outing. X-Men, dan lain-lainnya. Variety Show ini ditayangkan melalui Disney Plus Hotstar dan menjadi Variety Show original dari Disney. Dan sejauh ini sudah ada enam episode yang ditayangkan. Episode pertama temanya adalah Eye Zone. Nah, pada zona ini mereka harus bertahan dengan cara tidak terlihat oleh mata-mata. Kemudian di episode kedua adalah Water Zone. Di sini mereka harus bertahan supaya bom yang ada di punggung mereka itu tidak meledak dengan cara menjaga ketinggian air supaya tetap stabil. Kemudian di episode yang ketiga itu temanya adalah Virus Zone. Nah ini seru banget teman-teman sumpah. Ini seru banget karena mereka harus bertahan selama empat jam dari serbuan zombie yang mengincar orang-orang tampan dan cantik saja. Dan di sini You dan Kwangsu saling debat tentang siapa yang paling jelek. Jadi kan kalau paling jelek itu yang nggak diincar sama zombie. dan, dan lucunya di sini dua-duanya itu nggak ada yang dikejar zombie berarti dua-duanya tidak rupa waduh sumpah ini episode yang paling seru dan kocak kemudian episode keempat ada safety zone mengusung tema isolasi pandemi dan di mana mereka tinggal di dalam sebuah rumah dan harus menjaga jarak nah tetapi di rumah itu banyak sekali hantu-hantunya. Dan ini lebih seru dari episode zombie yang sebelumnya. Sumpah, ini bakal ketawa, bakal ngakak abis pokoknya di episode keempat. Yang kelima, episode brain zone Nah, ini mereka harus bertahan untuk tidak berdiri dari kursi. Dan tentunya banyak banget cobaan supaya mereka bisa berdiri dan gagal gitu kan. Kemudian episode yang keenam, mereka harus bertahan selama 4 jam dengan uang yang ada tanpa harus menghabiskan uang selama empat jam tersebut. Uangnya itu ada senilai 100 juta. Dan di sana mereka harus bertahan dengan uang itu selama 4 jam, namun bukan program The Zone namanya kalau tidak ada godaan di sana. Dan godaan di sana adalah berjudi dan jadi bakal tahu kan bagaimana serunya, seru banget pokoknya teman-teman. Dalam variety show ini, kita bakal melihat lagi bagaimana serunya chemistry antara Yu Jie dan Lee Kwang Su yang udah lama nggak kita lihat di variety show Korea. Yang dimana saling mengerjai satu sama lain kayak di running man dulu dan pastinya makin seru dengan kehadiran Yuri SNSD yang selalu jadi penengah dan menghadapi pola tingkah dari Yu Jie dan Lee Kwang Su. Variety Show ini tayang setiap Kamis malam dan bagus banget untuk teman malam setelah capeknya bekerja seharian teman-teman. Gak salah sih kalau untuk menghabiskan malam Jumat kalian dengan Variety Show ini. Dan itu tadi Variety Show yang Opa sharing kali ini. Nah menurut Opa sih ini worth it banget untuk ditonton ya. Kalau menurut teman-teman yang udah nonton bagaimana... Coba komen di kolom komentar dan jangan lupa subscribe ya supaya opa makin semangat lagi. Semoga teman-teman terhibur dan semoga opa bisa mencapai 1000 subscriber tahun ini. Thank you teman-teman dan see you again.